hadir Kak Lino Putra bin Kadaruga Besengat Pagi ini kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu kita boleh dipersenangkan panjang umur dan mendapat keruniaan yang lain. Dan pagi ini kita boleh bersama-sama hadir mengikuti acara pengukuhan Dewan Pimpinan Ranting tingkat kecamatan Dewan Pimpinan Ranting Gop DKI tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada hari ini. Oleh nah, karena itu, saya percaya kepada kita semua bahwa organisasi ini penting. Mengapa penting? Karena dia memberikan suatu partisipasi dan sumbangan yang baik dalam kemajuan bangsa kita, khususnya di Kabupaten perkayaan ini yang berkaitan dengan Pendidikan kita. Nah, makanya aturan perundangan memberikan kepada kita untuk bentuknya pada peringkat kabupaten dan peringkat kawasan. Saya percaya karena sebagai suatu organisasi ini melekat juga posisi-posisi istri daripada pejabat, sedingal pun dari, dari uh, semua sekcam eh, untuk menjadi pengurus itu, ya kita menerimanya dengan sebaik mungkin nah, kerana itu saya percaya kepada kita semua ini kepada pengurus yang telah dihubungkan dan pengurusnya sekaligus yang telah diberikan amanah dan kepercayaan untuk menjalankan roda organisasi ini untuk bersama-sama menyusun panjangan dan mengurang kerja tapi ini pun mesti juga direspon secara baik oleh kita yang memegang kekuasaan-kekuasaan tertentu. Di UPD yang menangani hal-hal seperti itu, dan nah, karena itulah hari ini dikukuhkan oleh Ibu tadi, sampaikan kepada kita semua. Nah, saya sendiri ingin berterima kasih banyak karena organisasi ini, sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, untuk menguatkan daripada kepribadian. ...kita punya anak-anak dan bangsa kita. Sehingga pasti ke depan mereka mempunyai suatu jiwa dan mental yang semangat... ...yang memiliki kemauan untuk sesungguhnya mengabdikan diri kepada Tuhan yang berkuasa dan kepada sesama manusia. Dalam cara itu mereka pastilah ingat Tuhannya, ingat sesamanya, ingat persatuan dan kesatuannya... Ingat juga kebersamaan dan pemupukatannya dan ingat juga bagaimana mereka sama maju mencapai yang namanya kejahteraan bagi kita semua. Ini menjadi penting kerana tujuan kita berbangsa dan negara ini, negara yang kita bentuk adalah adalah menciptakan atau mem, mem, meningkatkan atau menciptakan kejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu daripada tujuan kita. Nah, tadi saya dengar daripada Mama Yoh, bahawa ini akan dijalankan program ini untuk mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi suatu bangsa yang baik dan bertanggungjawab apabila mereka pada suatu masa memiliki peran. Di mana peran mereka peran mereka sebagai anak peran mereka sebagai anak didik peran mereka sebagai orang tua peran mereka sebagai pemegang-pemegang apapun di kemudian hari dan dengan demikian saya percayalah bahawa sebagai organisasi yang dihargai yang dihargai dan dirumati kita semua, kita sama beri dukungan saya ingin sampaikan kepada kita yang perbuatan negeri jadi hari ini di benduk ini kasih komentar yang membangun, kalaupun kritik-kritik yang berkarakter kritik yang membangun, kritik yang mem ingat pada Tuhan dan kritik yang ingat pada manusia, dengan nanti tidak adalah di Facebook bermain suka merendahkan atau mengolok-olok daripada kaum itu. Saya minta maaf kepada kita semua Beri dukungan dan support yang kuat Barulah kita sebagai satu lembaga yang kuat Lembaga ini tadi Di sini letaknya Di Kabupaten Mukayang Dan di Kabupaten Mukayang ada juga Lembaga Pemerintah Lembaga Pemerintah Daerah Yang bersama-sama dengan lembaga ini Untuk membangun Kabupaten Mukayang Nah kerana itu Sebagai partner, kalau saya melihat ini sebagai Kekeluargaan ya dalam kelembagaan ini kita dia bukan sebagai lawan tapi dia sebagai kekeluargaan berhentilah berlawan mulailah dikeluargaan berhentilah bermusuh mulailah perdamaian berhentilah blok cairkan bersama-sama berhentilah blok cairkan bersama-sama Berhentilah menyebut orang Mulailah menyebut kita Hari ini nanti kita akan mendengarkan paparan Disampaikan bahan materi Dari narasumber kita Pertama nanti ibu Noreda SPD Ada ya Nanti ibu akan beri bahan kepada kita Apa dia punya materi Dia akan sampaikan sendiri Habis ini nanti ada Ibu Leonie Syarah SP itu nanti dia akan sampaikan juga kepada kita habis tu Doktor Maria Christina Caris Mama EO nanti dia akan menyampaikan apa kepada kita tapi materi itu pastilah materi bagus dan itu sebagai bahan kita secara bersama-sama dan sharekan juga kepada pegawai juga sebab jadi penting memang zaman dulu jarang kita melakukan barang-barang seperti ini tapi sekarang mesti mulai Bagaimanapun sekarang Sudah diajak keseluruhan Pegawai, saya kuatir nanti pegawai disuruh nulis Tapi guru sudah nulis pak. Mamak Yoni Guru dia suruh tulis Saya kuatir nanti pegawai suruh tulis juga Ujung-ujung istri pegawai suruh tulis, suami pegawai Jadi suruh tulis, suruh nulis Paling tidak menulis Di dalam buku agenda Masa Mesin Kita, saya Bukan bukan penasihat Eh apa Bukan pembina Tapi saya bergabung Di organisasi ini Jadi kita bersama-sama Saling berganding Dan Berbuat apa Berganding tangan lah Saling kuat menguatkan uh, Mama Neksi Tadi memang sakit kuat ya Mama Yoh sudah sihat Habisnya turun Saya bilang Dan ya, nanti kawan di sana akan bantu Terima kasih banyak ya Atas pantuannya kepada kita semua Haa uh, Oh, pak sejam ada ya, okey. Sekarang pak sejam dia kasih sokong apa? Dukung kuat ini kuat ini Eh, ya, anda tahu dia ada cara di kecamatan toh, dukung kuat. Dan uh, saya hari ini mengucapkan terima kasih, yaitu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan kasih karuniaNya maka kegiatan, orientasi minat, pengembangan, kepribadian dan etika dalam berorganisasi secara resmi saya nyatakan dibuka apabila ada hal-hal kurang kenan mohon dimaafkan dan saya ingin mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Adil kata Lino bercerandungkan syarga basingat ke Jibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Namo budaya dan salam kebajikan.